Klub Liga Italia, Napoli dikabarkan telah siap melepas bintang ikonik sekaligus kapten mereka, Lorenzo Insigne, di bursa transfer musim panas ini. Kabar tersebut terkonfirmasi setelah Napoli memasang harga untuk Insigne. Harga tersebut adalah harga yang harus klub lain tebus andai kata berminat mendatangkan pemain kreatif andalan timnas Italia ini. Dua media Italia, yakni La Gazzetta dello Sport dan Il Corriere dello Sport, menyebutkan jika Napoli siap melepas Insigne asalkan ada klub yang mampu menebus dirinya dengan mahar sebesar 30 juta euro, sekitar 516,2 rupiah miliar. Laporan dari dua media kenamaan Italia itu juga menjadi sinyal jika kontrak Insigne yang akan habis pada bulan Juni tahun 2022 mendatang tak bakal diperpanjang. Napoli tampaknya tidak mau mengabulkan permintaan kenaikan gaji Insigne dan lebih memilih untuk melepas bintangnya itu di bursa transfer musim panas ini. Insigne sendiri saat ini diketahui menerima gaji sebesar 5 juta euro, sekitar 86 rupiah miliar, per musim. Ia meminta kenaikan gaji sebagai syarat bertahan meskipun tahu jika klub masa kecilnya itu tengah mengalami kondisi finansial sulit imbas pandemi COVID-19. Bintang berusia 30 tahun itu adalah produk jebolan Akademi Napoli dan tercatat menjalani debut profesional di Laga kontra Livorno tahun 2010 silam. Kabar ini menjadi angin segar bagi AC Milan yang tengah mencari sosok pemain kreatif untuk menggantikan peran dan posisi Hakan Calhanoglu yang memutuskan untuk hengkang ke Inter Milan secara gratis beberapa waktu lalu. AC Milan berminat. Laporan dari Calcio Mercato menyebutkan jika AC Milan menjadi salah satu kandidat pelabuhan karir Insigne selanjutnya. AC Milan adalah salah satu klub yang bisa mendapatkan Insigne setelah Napoli memutuskan untuk melepas bintang Italia itu di bursa transfer ini. Kedatangan Insigne di AC Milan bisa menjadi pengganti Hakan Calhanoglu. Ia bisa menjadi sosok kreatif sekaligus sosok yang bisa diandalkan di depan gawang. Insigne tercatat berhasil mencetak 19 gol dan 11 assist dalam 48 penampilannya bersama Napoli di semua kompetisi sepanjang musim 2020/21 kemarin. Untuk mendapatkan jasa Insigne, AC Milan harus bersaing ketat dengan Tottenham Hotspur dan Barcelona yang juga berminat mengamankan jasanya. Dilansir dari indosport.com.